informasi menarik terbaru terupdate dan terhadap seputar Lesla tentunya menemani santai yang pagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru persabat yakung yang pertama di sini ada spesial membuat kita semakin pa persabat yang untuk lagu takdir cinta Lesti dan bilar ini satu hari sudah 3 juta viewers persahabat ya masya allah luar biasa persahabat ya makin agar makin bahagia sekali mengidolakan Deddy Elasti dan kakak Bilar dan keunggah berikutnya persahabat kita lihat yang mana tentunya semalam abang Bilar mesra dan romantis banget persahabat ya sekarang udah sah menjadi suami istri tentu di kamar uh, mereka melakukan Hal-hal yang sangat romantis, bersahabat Jadi ya. dieles, dikejarah mijitin kakak bilar ya. Masya Allah, bersahabat ya, cie Sekarang udah ada yang mijitin, katanya bersahabat ya. Masya Allah, luar biasa Suatu kebanggaan kebahagiaan, kita semua para fans menyatukan Leslie dan Bilar. Alhamdulillah, sekarang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Dan kita lihat juga persahabat di ya, akun berikutnya, Masya Allah, membuat kita ngakak persahabat semalam. Gegara di hosting live semalam persahabat ya. Akhirnya warga Konoha pada bangun kesiangan. Aduh, ngakak. Katanya persahabat ya diunggah oleh akun Leslie Bilar underscore official. Banyak sekali tanggapan komentar dari postingan tersebut yakni dari akun sanum anuskerkosongen10 mengatakan warga Konoha lebih rela kesiangan daripada ketinggalan live Masya Allah, luar biasa dukungan dari fans membuat kita semakin bahagia dan bangga persahabatnya bahwa Lesti dan Bimar benar-benar banyak sekali yang sayang dan cinta kepada mereka dan kita lihat juga persahabat, untuk berikutnya kita lihat ada komentar lain diberikan dari akun Instagram. Hamid Yuyun mengatakan, betul banget tadi aku nunggu sampai jam 12 malam, say. Masya Allah persahabat ya. Sampai segitunya, nunggu live dari pengantin baru. Tentu kita semua kesiangan barunya persahabat ya. demi tentunya nunggu live dari Lesti dan kakak Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada ungan spesial Yang mana ini momen ketika setelah acara akad persahabat ya Sedang makan malam Masya Allah Ayah Kejora live bersama nih, Aduh bikin bahagia dan bangga melihatnya persahabat ya Tentunya cute banget Ayah Kejora Alhamdulillah sudah Besana nih dengan Ibu Rosmala Dewi Menjadi keluarga besar Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar dan kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial dari Ibu Rosmala Dewi yang tentunya perlu saja mengunggah sebuah posting kebersamaan bersama mantu kesayangan Dedek Lesti Kejora ada Usasuki juga persahabat ya Abang Bilar dan Papa Daniel Masya Allah ini postingan foto lama baru diunggah di akun Instagramnya Ibu Rosmala Dewi persahabat ya. Dan kita lihat dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon dari Leslan Lovers Salah satunya dari akun L.A.S.Korbilar mengatakan Sungguh aku bahagia punya menantu penyanyi dangdut Masya Allah jadi kenyataan ya doa <giranya> Yang baik dari Ibunda mudah-mudahan barokah berkah dan tentunya bahagia selamanya Amin Ya robbal Alamin untuk kabar berikutnya, Ayah Kejora pun mengunggah sebuah postingan 2 jam yang lalu Di akun Instagram, pribadinya milik Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto ketika momen siraman di DLSI Kejora Ada kalimat caption yang sungguh luar biasa juga dituliskan Alhamdulillah ya Allah saya masih diberi umur hingga masih bisa mengantar dan menyaksikan anakku Lesti Kejora sampai di Pelaminan Luar biasa Alhamdulillah Barakallah persahabat yang semuanya diberikan kesehatan Dan semuanya bisa menyaksikan secara langsung acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar salah satu dari Om Kevin Firmasya menyatakan sehat terusnya ayah kejora dan Mama ready sekeluarga amin doa tulus terbaik diberikan dari om kevin untuk keluarga besar dede lesti untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan yang tentunya spesial dari teh linsna persahabat ya masya allah tentunya setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan terbaru wow kita salog banget sama rumahnya persahabat ya apa mungkin pagi ini ada di rumah Rizky Bilar pasabatnya, perhatikan apa mungkin di rumah Bang Bilar nih, wow mungkin saja tentunya bakal ada kejutan yang akan diberikan hari ini dari tim Leslar Entertainment tunggu saja persahabat ya, tetap stay tune jangan sampai ketinggalan info-info menarik vitamin-vitamin bahagia dari idola kita dan berikutnya, sini membuat kita semakin bangga juga spesial unggahan dari akun Jux persahabat ya. Yang memposting sebuah postingan foto selamat nih. Selamat menempuh hidup baru Rizky Bilar Lesti Kejora ketika takdir cinta berhasil membawa dua idola ke pelaminan. Wow, cihuy, Masya Allah Persabat ya. Dukungan dari berbagai macam media pun tentu diberikan pasangan Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat Kelsen yang dituliskan Minjuk ucapan selamat buat dua idola muda mudi Akhirnya takdir cinta bisa menyatukan dua hati kasih sayang Rizky Bilar dan Lesti Kejora Sah, Masya Allah persahabatnya Minjuk doain semoga pernikahannya senantiasa diliputi putih kebahagiaan idolaku. Gimana kalau kita ucapin dan mention mereka juga di kolom komentar? Siapa tahu kan bisa dibales. Masya Allah bersabat ya Amin. Masya Allah barakallah. Doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin Manja pengantin baru hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.